Eh, uh, uh. Ok, satu, dua, tiga Kuat-kuat lah eh. Okay guys, aku Daniel And welcome to The Escape So, ini adalah Satu segmen baru yang aku cakap Dekat video yang lepas Aku ada cakap, aku nak buat satu segmen baru iaitu Slot, apa nama dia Kenangan Ramadhan. So, aku ada special guest hari ni iaitu... Takkan aku nak intro juga, dah kenal lah siapa. Siapa nama? What's your name bro? Ammar. Ah, Pindous. nampak. Kandaus. Okay, so... Um, yeah. Ya. aku dalam masa 4 minggu kita berpuasa iaitu selama 1 bulan, sebulan dan selama 30 hari. <laughs> kita akan berpuasa dan... Insyaallah kita orang akan cuba untuk buat dua video dalam masa dua video dalam satu minggu. Insyaallah aku akan post pada hari Isnin dan juga pada hari Jumaat. So, dua video dalam satu minggu. Insyaallah doakanlah kalau kita orang tak ada apa-apa halangan dan rintangan. So, ya. Yeah. Uh, aku boleh serahkan mikrofon ni kepada kita punya special guest, Amah dari situ. So, ya. Yeah. Come on. Slot Akasia. Nak aku cita apa? Nak apa? Cerita Sekejap Apa Apa kenangan Paling Orang kata Paling kau tak boleh Lupakan lah dalam, dalam Dalam dalam hidup Sepanjang hidup kau Selama kau hidup 14 tahun 15 tahun ni Apa kenangan Ramadan kau Yang kau tak boleh lupakan So ada? Ada ada Semua orang ada Aku rasa Ada Terminum air lah waktu sikit lagi nak azan tengah baca tengah baca niat berbuka puasa ni ter minum air soyalah uh, ah yeah. ya so kita serahkan kat Amah dia cerita dia macam ni tau datang surau bukannya solat tarawih pun okey solat tarawih memang solat tarawih cuma berapa rakaat aja dia orang buat lepas tu, lipat luar dah lepas luar tu apa lagi tak mercun Impun tak impun ...rem-rem motor orang. Ada pernah surau sini. Alamak. Okey. Tu, satu. Kedua eh. Benda yang paling aku tak boleh lupakan aku suka buka dekat surau. Berbuka dekat surau. Ah, aku teringat. Apa ya? Okey. Pada dua ribu... ...dua ribu lapan belas eh. Lapan belas tak pun tujuh belas. Ammar dia berbuka kat surau Dengan Wak Usop Sekarang Wak Usop dah tak ada Dah pindah dekat Kelantan Ammar dia akan datang Awal Sebelum buka tu Dah datang Dia bawa laut Aku paling suka dengan laut dia Dia akan bawa ikan goreng Nasi putih dengan peria Peria masak apa dah. Tapi memang sedap Serius aku Aku tak Aku tak main-main Memang sedap Aku puji ni Kalau korang nak beli Nak beli masakan tu Korang boleh PM Umiyama Sekarang ni cerita aku Aku pun nak cakap tadi Tahu dia dah Dah Ya aku, asal, aku asal datang surau lah Dia datang dulu Aku masuk jap tengok surau Nasib aku hilang Nasib aku hilang Dengan lauk je Takpe Ni ni ambil ni Jadi Kan berbuka pun kat surau tu Pergi taman Baru berbuka kat taman tu Ok guys Aku faham pada episod pertama dalam slot ni agak membosankan sebab kita orang tak buat apa-apa persiapan, preparation. Amar pun dia dalam keadaan baru nak nak nak nak, nak, nak sembuh. So ya, yeah. minta maaf kalau video ni agak tak habis. Janji korang kena tengok first 3 minit dan korang boleh skip lah. <laughs> bagi view masuk. Ok, aku nak share sikit lah. Ini benda yang paling orang kata most unforgettable lah bagi aku. Pada tahun 2013, aku duduk dekat KL dan uh, aku tak ingat. Okey, kita orang pergi dekat McDonald's, dekat Jalan Kepung. Haa, kat Jalan Kepung. Jalan nak hala ke Kepung lah. Dan pada time tu pukul 3 petang, beli McD. Ah, beli McD. Uh, beli makdi mama aku sebab dia cuti dia ada de, de de de cuti perempuan abc kan Allah bagi ah ah dia cuti so belilah makdi aku puasa time tu tapi bila aku nampak mama makan aku ah wah tak apa sari je <tipun> sari je tak, <tipun> tak apa dah letu dah tahu dah <tipun> tahu itu paling tak okay. boleh Tak boleh dilupakan lah. Abah aku tak ada. Yang ada adik aku. Nana Peja. Budak kecil lagi perempuan. Eh? Aku. Dengan mama. Abah tak ada. So. Kita. Orang kata. Lunch lah. Lunch di bulan puasa. Tapi nasib baik tak jadi geng plastik hitam kan. Kena serbu. Nak event jenazah ke Tak ada. So ya. Yeah. Itu paling most unforgettable bagi aku lah. So. Ya. Yeah. Aku tak ada apa lagi nak cakap. Insya Allah. Pada satu syawal ataupun dua syawal Kita akan rilis satu short film uh, 20 minutes ataupun 30 minutes uh, Title dia Nak bagitahu ke? Hmm. Aku bagitahu je lah Tapi storyline aku tak bagitahu Cerita pasal apa aku tak bagitahu okay. Title dia adalah Kemelut Sedara Kau dah faham-faham apa maksud dia Yang faham-faham yang tahu je tahu So ya yeah, guys don't forget to subscribe, like, comment and share uh, Amal nak promote dia punya YouTube channel sekali. Oh, Alat apa? Oh, apa? Oh, okay, jangan lupa subscribe channel aku Amar's House dan like semua video yang dia ada. Satu video dah kena block berapa beratus view ya. Tak ada dah video tu. Okay, tak apa. Itu semua rezeki aku. Jadi rezeki, rezeki kau lah. Dan so bye jumpa lagi. Okay guys, aku Daniel and bye bye. Salamanku, peace. Agar semuanya lancar Cukup apa yang dirancang semua di